...diri kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman... ...ku anfusakum wa nara. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan... ...agar kita melindungi, membentengi diri kita... ...dari ancaman api neraka... Dan setelah itu, wa baru orang yang terdekat dan kemudian yang terdekat kedua, dan seterusnya, seterusnya. Kita kalau sahabat-sahabat, teman-teman ngaos melihat bagaimana anjuran seorang pramugari ketika memperagakan alat pengaman, Biasanya mereka akan memberikan informasi bahwa jika ada kejadian yang tidak diharapkan, maka pasanglah alat pengaman untuk diri kita terlebih dahulu. Karena dengan cara seperti itu kita bisa mengamankan, membantu orang lain. Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab, "fakidushay layuoti". Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Ketika teman-teman hanya punya uang seratus ribu, maksimal anda bisa memberi orang lain sejumlah itu. Tidak bisa memberi seratus ribu atau seratus dua ribu. Ya, ketika kita punya Kemampuan 10, maka 10 itulah yang kita bisa berikan kepada orang lain. Ketika kita bisa menyayangi diri kita sendiri, sudah mampu mengenali diri kita, sudah mampu menyayangi diri kita, ini adalah modal bagi kita untuk bisa membantu orang lain dan menyayangi orang lain. Banyak hal yang... Terkadang kita lupa dengan hak-hak tubuh kita, dengan hak-hak psikis kita. Kita fresh setiap hari, mata, tangan, kaki, otak, jantung, seluruh anggota tubuh kita, kita suruh bekerja setiap saat. Pernahkah kita mengucapkan terima kasih kepada anggota tubuh kita ini yang sudah sekian lama berjasa Bersama kita membantu kebutuhan-kebutuhan kita Atau meminta maaf Pernahkah kita mengucapkan kepada mata kita, kepada telinga kita, kepada kaki, tangan, seluruh anggota badan kita Meminta maaf karena selama ini kita tidak memenuhi hak-haknya Dan salah satu haknya adalah beristirahat setiap anggota tubuh kita itu ada haknya. Hak mata ada, hak telinga ada, hak-hak anggota tubuh yang lainnya ada. Dan itu harus kita penuhi. Nah, ketika kita agak sedikit abai dengan hak-hak itu, dan cenderung refresh, memaksa untuk bekerja terus-menerus anggota tubuh kita, sediakan waktu untuk meminta maaf kepada diri kita sendiri. Dialog Teman-teman, coba berdialog dengan tubuh kita. Alangkah kasihannya tubuh kita. Sudah mungkin dizalimi oleh orang lain, jangan sampai kita malah justru menzalimi diri kita sendiri dengan tidak memberikan hak-haknya. Jangan biarkan tubuh kita juga, pikiran kita, psikis kita diproyeksi, didikte oleh pihak lain. Kita hanya menjadi wayang yang digerakkan oleh keinginan-keinginan orang lain dan mengorbankan keinginan atau target-target dari diri kita sendiri. Sayangilah diri kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita penuhi dan salah satu bentuk kasih sayang kita terhadap tubuh ini, terhadap psikis Dimensi lain dari fisik kita adalah jangan membiarkan hal-hal negatif mampir ke tubuh kita. Seperti suara-suara sumbang ya, bisikan-bisikan pesimis atau makian-makian, kritikan-kritikan yang terkadang akan membuat kita down, membuat kita merasa tidak seperti siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak memiliki arti. Ketika orang lain mengatakan kepada kita, dasar kamu ini tidak mampu, dasar kamu ini bodoh, dasar kamu uh, miskin, dasar kamu dengan berbagai uh, jas-jas negatif, ya. Hati-hati, ya. Hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Tidak semua hal yang disampaikan itu harus kita simpan. Hal-hal yang negatif buanglah jauh-jauh dan buru-buru tolak suara-suara negatif itu. Tidak, saya tidak bodoh. Saya tidak payah. Saya tidak lemah. Saya ti saya pintar. Saya mampu. Ya, Kanterlah suara-suara negatif yang mampir ke telinga Anda. Ini suara negatif yang muncul dari pihak luar. Dan ini mungkin akan mud lebih mudah ketika kita harus mengkanternya. Secara umum, kita tidak mau dikatakan bodoh oleh siapapun. Walaupun mungkin kita agak-agak tidak mengerti tentang suatu masalah, tapi kita tidak mau dibodoh-bodohin, eh, dihina oleh orang lain. Kita akan menolak. Minimal hati kita mengatakan, saya tidak sebodoh itu. Saya mampu dan saya akan berusaha. Saya akan buktikan bahwa kata-kata itu tidak benar. Ada semacam pemberontakan ketika suara-suara negatif datang ke telinga kita. Namun, teman-teman, ngaos yang dirahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ketika suara-suara sumbang itu suara-suara negatif itu datang dari diri kita sendiri ini namanya mental block kalau suara dari luar dengan sangat mudah kita hadang tapi ketika suara itu muncul dari diri kita sendiri siapa yang akan meng maka terimalah diri kita apa adanya visi kita, kondisi ekonomi kita terimalah diri kita Secara apa adanya dan jangan terlalu sibuk ngurusi urusan orang lain Tidak jangan sibukkan diri Anda membanding-bandingkan diri dengan orang lain Karena ini akan menyebabkan Anda merasa terhina Sayangilah diri Anda Kembangkanlah apa yang terbaik yang ada pada diri kita Dengan cara seperti ini kita mampu menyayangi kita mampu menerima diri kita apa adanya. Ambillah cermin dan pandanglah diri kita. Ucapkan terima kasih dan ucapkan maaf. Dan setelah itu kita lakukan, ucapkan pula permohonan maaf kepada sang pencipta tubuh kita ini. Juga ucapkan terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang sangat banyak kepada diri kita tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia, kalau kita merasa diri kita ini tidak berguna, sia-sia ketika itu Anda telah melakukan bunuh diri yaitu anda secara sadar atau tidak sadar Telah membunuh karakter Anda sendiri Ketika orang lain tidak menghargai diri Anda Itu juga jika emang kejadiannya demikian Lalu apa? Kita juga akan menjalimi diri kita sendiri Kalau bukan diri kita Siapa lagi yang akan peduli Yang akan sayang terhadap diri kita Selamat mencoba menyayangi diri kita sendiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.